Sultan Perak yang hilang Maksudnya hilang nih macam mana guys Saya tak faham juga lah Ini mungkin baru pertama kali saya dengar ini guys Jadi berkenaan dengan Sultan Perak Oke okay, ini daripada Ubaidah TV Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe nya. Linknya ada di deskripsi So jom kita tengok videonya guys Macam mana kisah yang sebenarnya Let's go Oke okay. Masjid kampung lama Allah, oh ini masjidnya. Oh, kejak guys, ini apa ya guys? Kayak bentuk botol gitu dan batu ya. Allah, apa nih tak faham juga lah saya guys. Oke, okay, tulisannya juga tidak jelas ya. Ya di sini warnanya putih. Misteri Sultan Perak yang Hilang. Kampung Kota Lama, Kanan, kampung Lama Kanan adalah oh, okay. sebuah kampung yang terletak di daerah Kuala Kansar di okay. negeri Perak Darul Rezwan Kampung Kota Lama Kanan merupakan antara kampung yang tertua yang menyimpan berbagai kisah sejarah tersendiri dan peristiwa misteri okay. yang pernah terjadi di kampung ini Salah satu sejarah dan peristiwa yang menjadi ingatan sehingga ke hari ini adalah misteri kehilangan Sultan Perak yang kedua iaitu Sultan, oh, Sultan Mansur Perak Shah I di masjid kampung tersebut Selepas kemangkatan Sultan Perak yang pertama iaitu Sultan Muzaffar Shah Baginda Sultan Mansur Shah I ditabalkan menjadi Sultan Perak yang kedua Allah Baginda Sultan Mansur Shah I bersemayam di kampung Kota Lama Kanan dan memerintah negeri Perak pada sekitar tahun 1549 Masihi sehingga tahun 1577 Masihi Kisah misteri ini bermula pada satu ketika Baginda Sultan Mansur Shah I telah datang ke kampung Kota Lama Kanan untuk menziarahi dan beramah mesra dengan rakyatnya ah, okay. Oleh kerana pada hari tersebut adalah hari Jumaat Baginda singgah di masjid Kampung Kota Lama Kanan Untuk menunaikan fardu solat Jumaat Sebelum Baginda berangkat pulang ke istana Diceritakan Sewaktu sedang beriktikaf di masjid Ketika oh menunggu khutbah Jumaat bermula Okey ini berarti ada di sebelah kanan Daripada mimbarnya ya teman-teman Para jumaat dikejutkan dengan kehilangan Sultan Mansur Shah satu Allah. Secara tiba-tiba dari tempat yang didudukinya pada sof yang pertama Jasad Baginda telah gaib tanpa Allah. disedari oleh sesiapa Walaupun sudah dicari oleh para jemaah dan semua rakyatnya Namun Baginda Sultan tetap juga tidak ditemui Allahuakbar, Allahuakbar Jadi kisah-kisah seperti ini saya juga merinding guys ya Allah Tiba-tiba aja hilang, dicari juga akan ketemu guys Allah, alam, Allahuallahu'alam alam. Allahu Sejak peristiwa itu Kelibat baginda Sultan Mansur Syah 1 Tidak lagi kelihatan Dan rakyatnya telah menganggap Bahawa okay. baginda Sultan telah mangkat Walaupun Allah. jasad baginda tidak ditemui Ketika zaman pemerintahan Sultan Idris Musyidul Azam Syah Musyidul Azam. Iaitu Sultan Perak yang ke-28 Baginda telah menitahkan Supaya diletakkan batu bagi memperingati peristiwa kehilangan Sultan Mansur Shah 1 Allah. Di sinilah tempat terakhir Baginda Sultan Mansur Shah 1 dilihat sebelum Baginda gaib secara misteri. Nah, di sini jadi memang ah uh, gimana ya kita ngomongnya guys. Jadi memang memang benar-benar gaib gitu dan hilang buat selamanya. Kehilangan Baginda Sultan Mansur Shah 1 menjadi sejarah dan peristiwa misteri. Yang tidak pernah terungkai sehingga ke hari ini, tuh kan? Jadi memang belum belum terungkap juga sampai sampai sekarang gitu. Allah makamnya gitu nggak ada gitu. Jadi bisa dikatakan uh, Sultan Perak Sultan Mansur Shah 1 ini memang gaib guys. Pada Allah. hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala betul, betul yang Maha mengetahui. Sesungguhnya milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi Dan pada akhirnya Kepada Allah jualah tempat kita Betul. kembali Betul Okay guys Merinding juga ya Dengar istilahnya misteri Sultan Perak yang hilang ini Membuat kita macam Eh ada macam tu guys Allahu Akbar. Jom kita tengok guys istilahnya komentar-komentar daripada netizen ya kan. Di sini ada dari Azmel Arifaliullah, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oke, okay. kena sorok kat jin Islam. Nah, di sini guys dari Suarimi. Assalamualaikum al-Fatihah buat semua arwah yang pergi buat selamanya. Amin ya rabbal alamin dipermudah segala yang terbaik. Terima kasih. Oke, okay. jom kita kirimkan Fatihah kepada beliau, guys. Sultan Mansyur Shah 1 Sultan Perak yang hilang ala hadini wabikulli niyatin salihah Al Fatihah A'udzu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin Amin اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin amin ya rabbal alamin. Oke, okay, di sini juga ada dari Mur Ikhwan. Tapi min, kalau ikut cerita orang lama ke situ, mereka cakap yang orang di situ terlalu teruja dengan kehadiran sultan dan meletakkan batu itu sebagai petanda yang sultan pernah hadir ke situ. Oke. Okay. Di sini ada balasannya mungkin itu terlepas daripada perbuatan syirik sebab takut nanti berlaku perkata qurafat di situ. Banyak kubur para wali, orang datang dan buat perkara salah. Betul, oke. Okay. Kalau ada ilmu kewalian kehilangan gaib di khalayaat merupakan pengurniaan darjat waliullah yang bergelar Syekh Rijalul Gaib gaibnya dengan jasadnya Allah. Okey, ada balasan di sini makilau pun boleh hilang juga. Okey. Oke ini ada balasan lagi karomah para wali Allah berbagai ya kan mereka ada yang sampai akhir zaman dan mereka inilah yang digelar ulama pewaris Nabi. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW daripada Abi Al Darda. Roh berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi.' Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Masya Allah, ini ada hadisnya juga, ada hujahnya, ya." Nah Allahu Akbar segala yang dikehendaki Allah tidak bisa dielak Betul sekali Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini Atas kehendak Allah SWT Dan tidak bisa dielakkan kita mau mati Kita mau jatuh Kita mau selamat Mau bahagia Itu semuanya rencana Allah SWT Jadi kita memang betul-betul harus dekat dengan Allah SWT Kalau kita dekat dengan Allah Allah SWT sayangkan kita Allah SWT sayangkan anak keturunan kita Dan Allah SWT insyaAllah Kalau kita dekat dengan Allah menjaga kita selalu Dan Allah SWT tidak akan pernah membiarkan orang yang dicintainya Kecuali diuji olehnya Allah. Nah mungkin itu saja video kali ini guys Semoga bermanfaat untuk kita semua Menjadi tambahan wawasan bagi kita semua Dan saya meminta untuk diri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Channel Ubaidah TV dan juga Cak Mujib. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh